Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara melihat password atau kata sandi Wi-Fi. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah melihat password Wi-Fi yang sudah tersambung sebelumnya dengan handphone kita. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, kita masuk dulu ke pengaturan WiFi seperti ini. Lalu di sini pilih jaringan tersimpan. Nah, nantinya di sini akan muncul beberapa nama jaringan yang sudah pernah tersambung sebelumnya dengan handphone kita. Dan di sini tinggal kita pilih saja ingin melihat kata sandi wi yang mana. Dan saya contohkan seperti ini, kita langsung buka saja nama jaringannya. Kemudian di sini kita pilih bagikan. Dan tahap selanjutnya, kalau misalkan handphone atau perangkat teman-teman memiliki kata sandi atau PIN, nantinya kita di sini akan diminta memasukkan PIN dari handphone kita. Oke, lalu di sini akan muncul kode QR, dan di bawah kode QR itu akan ada sandi wi nya seperti ini, teman-teman. Nah, itu adalah cara yang pertama. Lalu, bagaimana kalau misalkan di perangkat teman-teman tidak muncul kata sandinya dan hanya muncul kode QR saja seperti ini? Oke, untuk hal yang seperti ini, cara mengetahui kata sandinya cukup mudah, teman-teman. Di sini kita membutuhkan dua handphone. Yang pertama untuk menampilkan kode QR seperti ini dan handphone yang kedua adalah digunakan untuk men-scan kode QR-nya. Dan contohnya seperti ini. Di sini kita masuk ke Google Chrome seperti ini. Kemudian di Google Chrome ini kita tuliskan di pencarian QR scanner seperti ini. Oke, kita scroll ke bawah untuk hasil pencariannya dan di sini kita pilih qrscanner.org seperti ini. Kemudian langsung saja kita arahkan scannernya ke kode QR WP yang tadi. Kemudian nantinya akan muncul hasil scanner yaitu nama WP-nya dan password dari WP tersebut. Nah, yang ini adalah password dari WiFi ini, teman-teman. Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini Jika teman-teman suka dengan channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Bantu channel ini agar semakin berkembang ke depannya Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh